Hey yo, welcome back again kembali lagi bersama gua dan kakek Zeus ganteng di sini orek oh Brother and sister apa kabar semua Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku kembali lagi kita bermain dengan kakek ganteng satu ini ya bosku ya Oke okay, brother and sister semuanya kali ini gue bawa modal yang sangat-sangat receh ya bosku ya Semoga aja kita dapat yang mantap-mantap hari ini dari kakek ganteng ini ya kakek laknat ini ya Bagi yang room sih bilangnya kakek laknat tapi bagi gue nih kakek tampan ya bosku Kakek selalu baik memberikan cuan kepada kita setiap harinya bosku ya bosku Oke okay, kita mulai aja dengan bet 1500 dan langsung gua turbo ini eh turbo in gua quick 30 ya bosku ya. Gua pakai quick 30 centang kanan. Hmm, mantap sekali. Just Marcojos to Marco Top ini. Oke okay, nice kali 10-nya connect bosku. Mantap sekali gila. Bagus nih 30 ini langsung ya. Ini pula Pak nemu 30 ini. Oke okay, mantap sekali nice oke okay, pecahnya seperti yang di anjir gila apaan ini anjir gila nice banget gila sumpah gila langsung ditambar 50, oke yuk Bungunya ikut juga nice anjir 4000 coy Anjing langsung auto satu jeti kita bosku nice banget anjing gila ada apa nih anjir sensasional langsung lah gila Petir lu setengah keluar bosku gila mantep banget ya bosku ya Aduh gue lupa lagi gue pencet tuh sensasionalnya Aturan jangan di skip ya bosku kalau dapat sensasional apalagi baru pertama kayak tadi Aduh gue gua salah gue gua pencet nih Aduh kayaknya tadi mau maksud nih itu harusnya Aduh, Anjir gila langsung dapat satu jeti kita bosku Baru gue turban 30 ya kan Baru gue kaki dapat petir biru kali 10 langsung connect di apa ya, dapat di piala tadi di tropi eh lambung ditambahin dua setengah bosku gila anjing banget sumpah udah lama nggak main pakai HP ya main pakai HP gacor asli pakai ini Silahkan kalian coba ya di uh, di website yang gomen ini nih bosku ini websitenya gacor banget sumpah nggak ada duanya dah pokoknya asli udah lama nggak main di HP pakai kakejus eh pakai HP di main kakejus di HP ini nih, nih sekalinya main langsung gacor banget gila bener-bener ini langsung aja cekidot ya bosku ya langsung ke tentang channel di sana gue taruh linknya terlengkap di sana ya di sana lengkap banget linknya di, kol di kolom komentar di tentang channel bosku ya gue taruh di tentang channel lo kalau kalian mau daftar akun gacor di website yang gue mainin ini ya bosku ya bagi kalian yang belum pernah main uh, game slot ini gue saranin jangan coba-coba ya bosku karena ini game bikin kecanduan banget gimana gak kecanduan coba tuh ya kan Gue bawa model 40 Rebe <laughs> 40 ribu aja dapatnya segitu gila langsung dikasih di luar pecah di luar langsung loh bosku gila gila bener-bener nih nice ah gak connect sayangnya bagi yang udah biasa udah kecanduan kayak gue ya bosku ya silahkan aja ke tentang channel siapa tahu kalian belum pernah main di web yang gue mainin ini ya kan <tuh> kita coba-coba beruntungan aja ya bosku ya dicoba-coba semakin kalian banyak mencoba kemungkinannya semakin besar ya bosku ya jangan bawa model-model gede dulu aja ya bawa modal yang sedang-sedang aja ya bosku ya kalau bawa kalau kalian lagi pede yakin langsung bawa modal gede gak apa-apa bosku ya Apalagi kalau kalian lihat RTP-nya nggak begitu tinggi ya Baru 70 atau hampir 80 itu lebih bagus kalian bawa modal yang Lumayan gede ya bosku ya P200-an atau lebih lah Kalau misalnya RTP-nya sudah tinggi silahkan aja depo receh-receh insya enggak insya <laughs> Ya gue nggak ngejamin lah ya Pokoknya eh, biasanya yang pemainin mainin kalau misalnya RTP tinggi pasti ya Pasti JP Pasti uh, Balmode lah minimal balik model yang gue bilang balik model itu kalau kita udah dua kali lipat dapet ya bosku Misalnya lu bawa gue lu udah dapat cepe ya minimal dapat cepe gitulah Oke silahkan aja dicoba-coba dulu aja bosku ya Oke nice banget tuh hujan terus ya padahal kita belum dapat free skater lo ya bosku ya kita belum dapat free skater ini buat kalian juga yang ingin dapat pola-pola baru, pola-pola tergacor, pola-pola yang valid uh, yang efektif ya bosku ya silahkan aja langsung ke kolom komentar di kolom komentar gue semakin link gue taruh gue pin ya di sana linknya, link untuk gabung di grup WA gue ya, grup WA yang udah gue buat di sana juga ada admin-admin yang siap responsif untuk ngebantu ya bosku ya. Di sana kita bisa sharing-sharing mengenai pola-pola gacor jam-jam gacor Serta link-link RTP-RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku ya Mantap sekali gila Tapi belum dikasih lagi bosku ya Kita belum dikasih lagi nggak apa-apa Coba kita manualin dulu sekali Dua kali Tiga kali Nice Oke segitiki hijaunya kok aneh ya bosku ya Oke kita lanjut lagi dengan spin 30 lagi spin tuh tu, eh turbo spin cepat ya bosku ya quick 30 lagi semoga dikasih lagi. Hmm, mantap pedenya. Oke, okay, Petir dong dia. Oh, mantap sekali jempar pasir connect bosku. Oke, okay, birunya juga. Uh, yang pasir lagi gila. Hmm, mantap sekali bosku ya. Bettnya masih belum gue in atau turunin ya bosku, masih sama seribu lima ratus ya bosku. Oke, nice, hmm, oke, betir, betir jius, angkat katek lu jius, Buset ayo ayo ayo kakek, iya kaki kaki benar-benar dah, udah sebelas ribu tuh gila, coba kalau kayak dulu setengah tadi itu ya, konek sebelas ribu mantap banget, jius Marco jius top Marco top itu pasti udah, oke mantap sekali auto, hmm oke mantap sekali jos marco jos lagi like nice uh, kali 10 nggak konek sekarang ini kayaknya seperti sepertinya ya gara-gara gua kepencet skip tadi ya sensasional ya jadi uh, uh, pola yang udah gua buat ini ya pola yang tadinya mungkin bakal jadi maksud jadi gagal ya bosku ya. tapi kalau di bet 200 perak gua mulainya tadi mungkin ya sama aja ini udah dapatnya max ya udah sejuta lebih ya bosku jadi kita santai-santai aja, slow-slow aja ya bosku. Bagi kalian yang modalnya minim ya, jangan coba-coba kayak gue. Apalagi kalian nggak tahu RTP yang lagi tinggi apa ya. Belum ngecek RTP, belum ngecek apa kegacorannya, udah langsung main di bed 1500 kayak gue itu uh, danger banget ya, itu bahaya banget. Jadi gue sarinnya jangan ya bosku. Oke gitu aja kita langsung wdi aja bosku ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya bosku ya. Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua Sehat selalu. Salam sensasional. Salam jackpot. See you guys semuanya. Bye bye.